Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat di kalian berada jumpa kembali bersama Hilya TV. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un Telah berpulang ke Rahmatullah ayahanda dari Rizki dan Rido DA. Doa terbaik untuk ayah anda, semoga ditempatkan di surga Allah yang terbaik dan untuk keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kesabaran menghadapi cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berita duka ini datang langsung dari akun Instagramnya Rizky Rido. Terlihat di sini Rizky Rido sedang menangis ya melihat ayah handanya dari kejauhan. Dari Instagramnya Rizki123 Ya Allah ya Robi Iki sayang papa Tapi Allah lebih sayang papa Begitu cepat terasa waktu ini berlalu ya Allah Baru saja merasakan kebersamaan keluarga Ya Allah terimalah amal ibadah papa ya Allah Tempatkanlah beliau di sisi terbaikmu ya Allah Teman-teman semuanya mohon doanya ya Al-Fatihah Untuk ayahanda tersayang Abdul Mutalib Pilai bin Abdul bin Abdul Halim Jumat 21 Mei 2021 pukul 07.20 waktu Indonesia Barat Tulis iki di akun Instagram pribadinya. hanya Rizky yang merasakan kesedihan kehilangan ayahanda tercinta Di sini juga Rido menuliskan kepedihannya karena ditinggalkan ayahanda tersayang. Di sini Rido menuliskan papa sayang yang tenang ya pak di sana idola sayang papa. Insya Allah kita kumpul lagi di syurganya Allah ya pak. Miss you so much pak. Maaf pak belum bisa bahagiain papa dengan maksimal di dunia ini mohon doanya ya fans mudah-mudahan papa Iki Ido husnul khotimah dilapangkan kuburnya diampuni segala dosa-dosanya amin ya Allah Abdul Muthalib pilih yang bin Abdul Halim fil Al Fatihah kesedihan mendalam sangat dirasakan oleh Iki dan Ido karena hari ini papa tersayang mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala Doa terbaik untuk Papa tersayang Semoga Iki Ido diberikan ketabahan Begitu juga dengan Mama tersayang Serta seluruh keluarga diberikan ketabahan Mimin doakan semoga Papa tenang di syurganya Allah Dan ditempatkan di tempat yang paling terbaik Kita doakan semoga semua keluarga yang ditinggalkan Mendapatkan ketabahan dan kesabaran Oke, sahabat, inilah foto-foto kebersamaan Rizky Rido bersama Ayahanda dan ibu tercintanya. Oke, sahabat semua, inilah kesedihan Rizky Rido hari ini ya, karena ditinggal oleh Ayahanda tercinta yang sejak kecil menemani dan menjaga serta merawat Rizky Rido. Semoga segala amal ibadah yang telah ditanam di dunia bisa dituai di akhir. Herat Aminia ya Robal Alamin. Oke sahabat semua, inilah berita sedih dari keluarga Rizky Rido yang hari ini ditinggal oleh ayahanda tersayang. Dari unggahan Rizky Rido tersebut mendapatkan komentar dan bela sungkawa dari beberapa teman artis salah satunya di sini ada Aiman Riki. Inalilahi wainal ilaihi rojiun turut berduka cita ya iki. Kemudian juga dari Jiamaru iau Al Fatihah Fai'ruz Ar Rafiq inilahhi wa ina ilahirojiun iki ido yang sabar ya Insya Allah khusnul khatimah amin ya robbal al alamin kemudian juga dari Kristina Dangdut, innalillahi wa inna ilahi roji'un, turut berduka cita yang mendalamnya Iki Ido, insya Allah almarhum, papa khusul hatimah dan ditempatkan di tempat yang terbaik oleh Allah SWT Iki Ido yang ikhlas dan kuat ya, Al-Fatihah, kemudian juga dari Andrian Maulana innalillahi wa inna ilahi roji'un turut berduka cita Rizki Ridho, kemudian dari Kadima Seto, innalillahi wa inna ilahi roji'un, Allah wa huwa ghofurur ya allah ampunilah almarhum berilah dia rahmatmu kemudian dari chan kevin ya allah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun turut ya bro iki dan bro ido al-fatihah buat beliau kemudian dari atir ratu kodong al kamu yang sabar sayang. Arika untung, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Semoga husnul al-fatimah ya iki. Amin ya Fitri Karlina, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Semoga husnul al-fatimah. Al-Fatihah. Wikal Salim, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Iki do, ya Allah, tutupkan cita. Semoga Bapak mendapat tempat yang terbaik. Siti Aishhari. Inalilahiwo, inailahi rojo untuk dua cita. Ade, semoga ayah ditempatkan di sisi yang terbaik. Di sini juga banyak ya dari para sahabat artis yang lainnya mengucapkan bela sungkawa. Miliskai Caca Tekia Atep, si Hazziker. Salam Tazia Al Fatihah kemudian juga dari Sarah Rizki ya 31, Nabila Gomez Nabila Gomez, Melia dan Siti Alshari serta masih banyak lagi artis yang lainnya mengucapkan belasungkawa Sungkawa atas kepergian dari Ayahanda dari Rizki dan Ido, kemudian juga dari Reza Carlos, Innalillahi wa inna ilahi raziun, Abdul Muttalipilai bin Abdullah Halim al-Fateh, Rizani Septian, Innalillahi wa inna na yang sabar yaki insya almarhum Husnul khotimah. amin ya robbal alamin terima kasih para sahabat artis dimanapun berada atas doa dukungan untuk Rizky Ridho yang hari ini sedang patah hati karena ditinggal ayahanda tersayang semoga semua keluarga diberikan keikhlasan dan ketabahan. Oke sahabat ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini Jangan lupa terus dukung channel ini dan selalu memberikan like, komen, serta subscribe-nya Agar channel ini selalu berkembang Oke sahabat jangan lupa terus mendukungnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh